Ya, silakan. Satu-satu lagi dari atas. Sebutkan namanya. Agnes, Pak. Bagus. Siapa lagi? Gila, Pak. Ya. Agnes, Pak. Ya. Di Pak. Pelan-pelan. Pak. Desa dulu. Ulang-ulang, ulang. Dari Oke, absen desa ya, tadi. Absen. Desa Pak? Ya, habis itu Agnes, Pak. Sudah. Diandra pak, pak, pak. rapot, elna, bima, pak. aurelia, aurelia, bima, bima, bima, bima, Pak bima, Arya, pak. bima, ya, lagi? bima, bima, bima, bima, Fatih pak. bima, bima, bima, bima, bima, bima, Renal. sudah, Renal. Nal. Sebut nama, sebut nama. Renal, Pak. Ya, siapa lagi? Sebut namanya. Steve Pak. sudah. Adinda, Pak. Adinda, siapa lagi? Yati, Pak. Yati. Mohon. Tabita, Pak. Tabita. Tita, Pak. Tita, Kevin. Aliza Pak Aliza Ria Pak Ria Ria Fatma ya Ria Fitriani Pak Nah lengkap lah Karena banyak <tik> yang saya kenal Ria Arfa Giovanni Pak ya? Arfa Giovanni oke okay. Nabila Rifani Pak Nabila Rifani ya Siapa lagi Cici Pak Cici Ya. Siapa yang belum menyebut namanya Zahwa Jawa. Zahwa Aldi Aldi, diulang Aldi, Pak Ya, bagus Zawa, Fustin, Aurel, ya? Pak Fustin Siapa lagi? Beri Yuli, Pak Ya, terus Muhammad, Akhifibowo, Pak Ya, Muhammad, Arif Wibowo Wibowo Baik, siapa lagi? Fauzan Pak Ananda Rina, Pak, jelas nggak, Pak? Siapa? Rina, Pak, jelas nggak? Rina, enggak? jelas Nabila Anastasia Pak Nabila Anastasia Ayo siapa lagi Sebut nama Oh ada yang menyebut namanya nih Atau sudah semua Kayaknya sudah semua Bang, Pak Iya Kak Jody belum masuk Nah Jodi ini mana Katanya Jody, ah, Jody izin, kembang. Oh banyak duit lah kembang dia cair pak cair cair pak kair. Ano, awal bulan pak betul betul, betul. <laughs> gajihan atau terima transfer nah terima tahu, terima transfer lah terima transfer ya jody nggak masuk siapa lagi yang kalian tahu siapa lagi yang kalian tahu nih uh, putus semua halo halo ha Oh iya, Aldi, siapa? siapa lagi yang nggak masuk? Gak tahu, pak, yang saya dengar tadi cuma Jodi doang Oh Jodi aja, berarti Elbet enggak terkenal lah Kawannya Arfa yang, yang nitip ini pak, yang yang nitip minta sampaikan gitu pak. Nah, gitunya maksudnya, ada kawan yang nitip minta sampaikan Arfa ada dititipi oleh Elbet ya? Jatun pak Jatun, ngerai kawal mau Bu Hawi gawi Siapa lagi ada yang di TTV? 36 2. Ya, ada, Pak. Jumlah kita ini 36 kan ya? Iya, Pak. Ya, Pak, 36. Iya, 36. Pak. Ya, siapa <tuh> ya yang belum masuk nih? Anas, Anastasia ini baru bangun. Oh, uh, Anastasia. Claudia Pirera Mana suaranya? Iya, Pak. Berbangun kah? Atau baru pulang dari pasar? baru muncul notifnya pak. Hmm, Tiwas, Kam, baru muncul notif. Kalah Kam dengar Rina, bisa mengganti mikrofon dalam waktu dua detiknya. Siapa lagi yang belum masuk nih? Kayaknya ada Jody, Elbet, satu lagi. Jumlah kita 36, kan? Iya pak. Siapa lagi nih? Yo, coba lihat-lihat daftarnya. Ivana lah pak. Ivana? Iya. Ivana, Ivana Marvela. Baru dia itu selalu belakangan kayaknya masuknya pak kayaknya ya kenapa Steve kata Albert dia itu izin pak mamahnya ada ngewe ya, bapak ya betul tapi Baik. kan kepatutannya ya kayak Jodi itu titip dengan kawan-kawan bukan yang orang tua oh iya pak mereka A tidak masuk kalian juga tahu gitu nah gitu kepatutannya supaya apa supaya ada alibi sama aja teman-teman yang lain Kalau rencananya Senin depan gak masuk Ya beritahulah dengan kawan-kawan Nanti kalau ada salah satu Ini bukan doa saya ya Kalau ada salah satu diantara kita ini meninggal dunia Yang saling menyampaikan siapa? Teman Nah teman. itunya Otnil Teo tuh lebih tahu tuh Harap itu dipahami Nah kita ini tidak lama-lama ya Saya juga Tidak berharap anda seharian ikut Google Meet Yang penting adalah Halo, Ipana Halo, Pak Kenapa kamu? Atit Nggak ada, Pak Gak ada. Gaya -gaya. Kok baru bangun? Nggak, Pak hmm? Sudah dari pagi, ya, karena kami tadi pagi Google Meet juga Oh, saya kira jogging <laughs> Ya, saya ulangi ya Pertemuan kita ini hanya dua kali dalam seminggu Dan ini juga bagian dari pembinaan wali kelas Saya tidak memungkinkan masuk ke rumah Anda satu persatu Kecuali yang memang sangat-sangat penting Seperti yang sudah saya lakukan dua minggu yang lalu Kalau selamanya saudara-saudara ini masih bisa di, di Di apalah Dibina dengan baik Saya kan tidak perlu membinasakan karena ada itu beberapa calon-calon yang memang agak sulit untuk diajak kerjasama. Nah, sepanjang saudara-saudara bisa seperti ini terus, jaga kekompakan seperti ini terus, apalagi waktu kita juga tidak lama. Nanti perkiraannya, uh, Juni, itu adalah ujian akhir. Dan saudara-saudara ini, kalau bagus terus, seperti ini terus, saya tidak akan menahan dan itu juga tidak kerja otomatis. Itu buah perjuangan. Hey, Devina, ini skalnya yang belum masuk nih. Devina, Devina Puja, nggak ada suaranya. Ya. Sekali lagi saya ingatkan, kemarin Februari total kita tidak bertemu Zoom atau Google Meet. Saya tidak menggunakan Zoom karena waktunya terbatas. Dan kita perlu membiasakan dengan Google Meeting lah. Karena itu ada dalam akun belajar ID. Nah, bagi beberapa yang sudah mendapatkan akun belajar itu, harap dipergunakan dengan sesungguh. Sebaik-baiknya, manfaatkan. Jangan disia-siakan, karena jarang-jarang ada bantuan pemerintah. Yang jadi perhatian saya sekarang adalah jangan sampai ada laporan dari guru-guru mata pelajaran tentang saudara-saudara. Ada beberapa yang memang perlu saya tangani langsung, tapi saya harap saya tidak perlu menanganinya secara pribadi. Kepada setiap saudara-saudara di sini, kalau semuanya bisa dilakukan dengan baik, mendingan kita lakukan dari jarak jauh dan dalam keadaan baik-baik juga. Jangan sampai itu menjadi pemberat. Nah, saya ini paling senang kalau memberatkan orang lain itu, apalagi memberatkan siswa itu hobi saya. Itu. Apalagi kalau siswa tersebut memang baper dan caper, sudah... Bawa perasaan cari perhatian nah double tuh gawiannya daripada double gawiannya saya pikir tidak usah naik ke kelas 12 saja kalau cari perhatian biar saya terus perhatikan setahun mendatang di kelas yang sama di kelas 11 terus gitu nah kalau cari perhatian dan juga nggak usah segala minta maaf ya Pak nanti saya mau berubah mmm, terai itu saya sudah Kenyang makan janji-janji begitu dari tahun 2006 Dan semuanya keramput Nah Yang sudah Anda lakukan hari ini sudah sangat baik Sudah tepat Harap itu dipertahankan Tepat waktu Tidak terlambat Mengerjakan tugasnya juga sesuai dengan waktunya Kalau deadline-nya adalah tanggal 1 Maret Dikumpulkan tanggal 1 Maret Hari ini ada deadline, tanggal 11, eh, tanggal 1 Maret 2021, jam 11, mengenai intensitas bunyi. Bagi Anda yang sudah melirik soalnya, saya pikir itu sudah bagus. Bagi yang belum, nah saya ceritakan, Anda tinggal menonton cara Anda menentukan intensitas bunyi dari speaker... Yang ada di kamar Anda itu, ada speaker besar kalau ada, atau ada speaker besar di halaman, di ruang tengah rumah. Kalau tidak ada speaker ya Anda datang ke tempat tetangga, tanya speaker yang tetangga Anda punya, apa ukurannya, berapa watt, dayanya. Nah dari daya yang sekian ratus watt tersebut, Anda bayangkan Anda berada sejauh 1 meter, sejauh 2 meter, dan sejauh 4 meter. Lalu Anda hitung intensitasnya dengan persamaan P dibagi A. Di dalam video sudah saya cantumkan contohnya. Tuliskan dalam satuan Watt per meter persegi. Lalu Anda hitung taraf intensitas bunyi dari intensitas tersebut. Gunakan kalkulator. Mau Anda tulis dengan desimal? It's okay. Walaupun ada saya memberi contoh. Menggunakan misalnya 30 log 2, 20 log 3 ditambah berapa desibel jadi Anda hanya menjawab sekitar tujuh pertanyaan saja secara singkat dalam google form itu dan saya harap tidak terlambat dari jam 11 karena alat yang Anda pergunakan juga pasti berbeda-beda kemudian karena Anda adalah kelas pertama jika nanti kita bertemu lagi dua minggu mendatang berarti sekitar tanggal 15 kalau saya sudah menulis di blog, kemudian saya sudah memberikan dalam video, tanggal 15 nanti, satu persatu dari Anda memberikan pertanyaan dari tulisan yang sudah Anda baca dan video yang sudah saya sampaikan. Mulai tanggal 15, hari ini, baru saya beritahukan. Karena saat pada saat yang sama, saya juga merekam suara Anda dan merekam video Anda. Nah, jadi jangan khawatir tentang catatan. Apakah Anda sudah mengirim? Apakah rekamannya sudah masuk dan tidak? Ini direkam secara langsung atau secara live. Walaupun tidak saya siarkan sekarang melalui YouTube. Saya edit dulu. Ada bagian-bagian yang harus saya buang dan orang lain tidak perlu tahu itu. Cukup kita saja yang tahu. Sampai di sini beri respon kalau anda mendengar dan memahami yang saya sampaikan siapa siapa baik pak baik pak baik pak baik pak nah baik, dari pak. dari situ aja nadanya saya sudah tahu nih karena pada saat yang sama saya juga menggunakan osilator amplitudo. siapa yang malas siapa yang suaranya lazy Siapa yang suaranya bayabaya? -baya? Ini kelihatan dengan jelas di sini. Ada osilatornya. Nanti kalau Anda menonton video ini, Anda akan tahu alat yang saya gunakan. Nah, saya harap nanti tanggal 15 tidak ada lagi bunyi yang lemah seperti tadi ya. Baik, ya. Pak. Nah, itu bagus. Siapa? Ya. Siapa lagi? Respon. Nah, itu. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Ya. baik, Pak. Ya, baik, Pak. Ya, ya. Baik, ya. Pak. Ya. ya. Baik, Pak. Nah, gitu, gitu kekuatannya. Tapi ada yang lemah di sini nih, dan ada yang tidak bersuara. Kalau ada yang tidak bersuara, nanti saya sesuaikan dengan adanya, maka yang bersangkutan tidak akan dapat penilaian dalam setiap pertemuan seperti ini. Paham begitu? Iya, paham, paham, paham, paham, paham, paham, paham, mana semangatnya paham, mbak. Paham, mbak. Paham, mbak. anda Anda di dalam kamar sendiri, teriak-teriak aja, masih malu-malu. Gimana kalau di tengah lapangan? Kakakku Pak A, ini lagi kuliah Makanya Pak. Kalau saya sampai tepuk meja Seperti itu, saya itu giri-giri namanya Saya itu gigitan dengan keadaan yang seperti ini Sudah jarak jauh, sudah daring Sudah malas Malu lagi di dalam Kalau dengar Anda Saya marah, saya itu tidak marah Saya ini memberi semangat, ayo bangunlah Sekarang 1 Maret 2021 Ingat serangan umum sehingga kita bisa menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Tanggal 1 ini saya bangun jam 4 setelah saya tidur jam setengah 1 pagi. Ayo, semangatnya seperti itu. Saya tidak mengantuk. Karena itu saya harus menularkan kepada saudara-saudara. Berani, bersuara lah, nyaring-nyaring. Saya menilai Anda sekarang pakai amplitudo, pakai tekanan suara. Siapa suaranya yang nyaring, itulah nilainya. Kalau suaranya, iya pak, baik pak, mm, terai gitu. Mendingan anda masih dengan saya aja selama setahun Saya tidak akan loloskan anda ke kelas 12 Paling-paling saya naik ke kelas ini Kayak Otnil, kayak Susilo, kayak Patih Kayak Muhammad, kayak Peri Peri Wahyudi ada yang nggak ada suaranya nih diam-diam, hey dia, Pak. Nah itu kebiasaan yang tidak baik itu Yang pendiam Pendiam-pendiam ini mendingan Peri Yonatan ini saya naikkan Peri Wahyudi saya tahan aja Saya nggak peduli lagi dengan nilai yang penting sekarang suara Anda Berapa modulasinya Berapa kekuatan frekuensinya Mumpung kita sekarang belajar tentang gelombang bunyi Nyaring-nyaring ya Anda teriak saya bisa Open camp. Anda, Open bonus, anda teriak saya bisa kecilkan volumenya Bayangkan kita sekarang ada di Ome TV Seperti itu nah Lah Tuh mulai Siapa? tanggal 15 tuh Mulai tanggal 15 saya nggak main-main lagi dengan kata-kata saya Mendingan saya habis-habisan dengan IPA 4 Tapi saya gak peduli dengan kelas yang lain Bayangkan Kelas ini orangnya banyak Tapi yang malas juga tidak kalah Dibandingkan dengan kelas lain Saya ambil contoh aja IPA 3 itu Itu dari abjad A sampai Z itu jarang yang bikin sakit hati itu di IPA 3 itu Itu aja kelas yang memang benar-benar clear Kalau yang lainnya hmm, maklum ada aja Kayak-kayak biji durian Kayak-kayak duri-durian Selalu ada Nah Jadi Sekarang sudah 10 lewat 27 Saya tidak mau menahan Anda lama-lama Kalau yang Anda kerjakan itu ternyata Lewat dari jam 11 Kirimkan saja Tidak ada penutupan jawaban Tidak ada pengiriman formulir Kalau memang nanti Anda mengumpulkannya jam 12 Seperti kebiasaan Ivana Saya bisa lihat di time timestamp-nya. Saya tidak bisa dibohongi Berapa kali Anda mengirim, berapa kali Anda mengulang Jam berapa Anda mengumpulkan, tanggal berapa Anda baru memasukkan Saya tahu semua Karena itu, karena kita ini sama-sama belajar Sama-sama menjadi orang yang cerdik Harapan saya, saudara, tetap disiplin Tetap bersemangat Karena mungkin, kalau Anda-Anda ini sudah kena vaksin Dan tubuh Anda kuat Kita bisa balik lagi ke sekolah Ya Amin. Bisa, ya. ya, kalau ya, Amin. ya Amin. kalau kuat, kalau, Amin. kalau Amin. sehat, kalau tidak malas, tidak melandau, rajin, suaranya nyaring. Ya Peri Wahyudi. Siapa? Ya, hmm, jangan ya, ya, ya, ya Pak. Ya. Kam kalah dengan yang lain. Kelihatan mukanya ini cuma kelihatan huruf F aja di sini. Open Camp bonus Pak, lah Ah nanti dikira PCS nanti bahaya itu sudah. Ah. Nah yo. Saya ada dua kata yang paling mengerikan kalau ada open bo, camp nanti video ada calls tadi Pak Ay. Mm. Mm. Mm. Mm. <laughs> <laughs> ada open bo, ada PCS nah nah nah nah nah nah nah. Nah peri ini. Nah itu ya akibat peri Wahyudi ini juga yang lain nih. Ini, ini, ini ada nih yang, Mas yang ada. masih yang masih ya, masih jangan, di jangan mengganggu Diandra, hatai, Diandra itu sudah alim,nya sudah bertobat, <gir> jangan diganggu dia, dia harus diharapkan di jalan iya, yang iya, tetap lurus. Bapak, bapak, bapak. Biasa sering pak Diandra pak, <girly> harus <girly tetap bijak. <dij> <girly> ya, yang penting kan Diandra nggak suka gelai, ya, kalau <girly> ya, <bapak>. <girly> nggak, <girly> nggak suka gelai, nah itu yang penting gitu. Ya, saya kira cukup itu pertemuan kita, nanti kita Cek lagi tanggal 15 Februari. Mudah-mudahan semuanya bisa kena vaksin, semuanya sehat. Lah, amen. Agnes ya. Amin. Amin. Agnes ini yang paling belakangannya. Ya, kita goodbye dulu. Selamat bapak, pagi bapak, semua. Bapak mau nanya. Nah, ya. Itu ada satu kayak apa yang di soal taraf intens bunyi itu gak ada tempat buat naruh jawabannya, Pak? <laughs> apa itu? Ada tulisan "option satu" gitu, Cuman tulisan "option satu". Apa pertanyaannya? Yang tentukan taraf intensitas Tensitas bunyi itu, pak. dalam desibel. Tentukan taraf intensitas bunyi dalam desibel, dan saya tidak memberikan kotak tempat menjawab gitu, kah? Iya, tidak cuman pak. ada tulisan tidak "option, pak. option satu". Iya, cuma ada tulisan "opsi satu". Eh, oh, ini Apakah itu bonus, Pak. <laughs> <laughs> Karena itu sudah ditanya. Saya tidak jadikan bonus, saya perbaiki. Uh, okay, <laughs> saya jadikan paragraf <laughs> Salah, harusnya tadi tutup dulu. E ya. Hanya takun. Kalau ditutup dulu, anda nggak punya nilai, karena itu nilainya paling besar. Pilih <laughs> mana? Ditutup, Pak, <laughs> Kenapa? Saya sudah kumpul jawaban saya, Pak. Bo, saya diulang diurang lagi ulang lagi ayo laju ya pak saya juga sudah kumpul Fadi, apa -apa? Ayu, saya juga ulang lagi <laughs> <laughs> juga, juga <lang> <laughs> ulang ulang ulang, ya, ulang. ulang sudah sudah sudah cepat mengumpul salah lagi kan he ye ayo mendingan yang lambat-lambat tapi selamat laju-laju tapi nggak dapat apa-apa nah mending yang, yang lambat, lambat tapi bujur loh pak nah apalagi sudah bujur lurus lagi lah uh, nggak ya. bengkok, bengkok. terlambat palah. ya asal jangan open bo dan pcs aja nah <sukur> <tuk> boho, nih baya, <tuk> ya andra andra ya saya kira cukup dulu itu sudah saya buat uh, jawabannya kalau ada yang sudah Terlanjur mengirim ya kirim lagi lah karena siapa pertanyaan acak ada 1 meter 2 meter <tuk> bla bla bla ya kalau ada yang mau ditanyakan lagi silakan bapak berarti lewat jam 11, nggak apa apa kamu mau lewat mana? Lewat Yoboska, lewat Yosudarso? Lewat Mahir Mahar, Pak, paling jauh. Kejauhan. Kenapa enggak sekalian tangkiling aja? Lewat mana? Kayak preman aja. Lewat mana? Pak, kalau saya mengirimkan, melebihi batas waktunya bagaimana? Oh ya, ulang, kak, Pak, pertanyaan. Ya, ya. diulang. Kayak apa? Gimana kalau saya mengumpulkan lewat dari batas waktu, Pak? Ya, Boleh. Kalau lewat mana, memangnya kamu mau jaga saya? Preman di siapa? Preman, preman Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Selamat ya makan, ada. Joy Yang kenyang ya Iya, yang kenyang Jangan lupa nanti TikTok-nya dikirim Hehehe Ada makan Ada lagi? Sebelum kita bubar, diulang lagi Dibujuran <Tukula> lagi makan, selanjutnya, Joy Ya, Peri Wahyudi ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Pak. Ya, kamu harus pertahankan sebagai King of Eleven. Ya, Pak, iya, iya. ya? Harus dia pertahankan dia itu. Lagi. Ya, saya kira cukup sekian. Mari kita tutup uh, pertemuan ini dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Mm. Ya, sengaja saya tidak membacakan mm. dalam hati supaya anda tidak tahu apa yang saya maksudkan. <laughs> <laughs> ya, selamat pagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima Pak. Terima kasih. Pak.